Halo kawan-kawan, balik lagi dengan Yubi, bareng Thomas lagi di sini. Kali ini kita bakal ngetes tapi OS di Redmi 5 Plus. Hmm, lanjut aja langsung ke botingnya Biasa kostum room selalu cepat membuat ini untuk mendukung lagi mungkin karena pure android saya dan gak ada aplikasi pihak ketiga jadi ini aplikasinya dan di sini GMS, Cat Restore dan lain-lain udah masuk dalam punya sekarang kita lihat kameranya versi berapa versi tes satu game si pertamanya jadi kalau mau pakai rom ini kayaknya mesti install gcam lagi yang lain karena ini hasilnya biasa saja Oke, okay, lanjut. Kita periksa dulu di pengaturan. Kira-kira ada waktu fitur apa lagi yang tersembunyi di sini? Hmm, ini ada Octave Lab. Nah, kita bisa mengatur animation ganti ganti gambarnya. bagus okay, ya? untuk aplikasi animation keluar. Animation juga gambar pertama bisa diatur di situ. Saya ini untuk notifikasi ya semuanya kayaknya disini cuman untuk tampilan aja untuk tampilan kayak charger juga tampilan kayak mana status bar dan lain oke sekarang kita coba cari baterainya biar baterainya nampak apa sini ini gaming mode juga biasanya okay, nih. Ya batley, kita periode dikator untuk dari masuk ya. baterai kita aktifkan dulu berapa persen baterainya nanti Gento hasil lima 95.000 meskipun gak di atas MS M Extended tapi lumayan lah sekarang kita coba trollingnya kayak mana ini bisa dilihat dari grafiknya itu 12 menit awal stabil dan akhirnya gak stabil dia langsung ngedrop dan CPU nya cuma 1.4 GHz oke okay, sini baterainya tinggal 52 darlinya 63 yang tadi kita hidupkan ini cukup boros juga makan baterai hmm, adalan cuman dipakai untuk itu aja 15 menit dan antutu 30 menit belum sampai 1 jam udah turun 11% ya Oke sekarang kita coba ngegame aja kayak mana ya. ini kostum-kostum ini mematikan pulkannya, Oh, tidak mematikan pulkan sehingga beberapa game nggak bisa kita maini kayak SpongeBob ini, Ark juga ya habis bisa dimaini. untuk game yang enggak populer masih bisa dimainkan namun ya grafiknya juga pasti di bawah lah sekarang, bisakah kita mengaktifkan pulkannya via opsi pengembangan? Coba kita buka dulu ya. Pengaturan. Oke, opsi developer. Di sini kita cari GPU. Untuk mengaktifkan gulpa bul pulkan kali lidahnya, lidahnya, lidahnya, target, jilid, jilid, jilid, jilid, ada pengaturan GPU-nya ini ada jilid, 2 jilid, jilid, jilid, jilid, enggak bisa ya ini debu ngapa GPU ini? Hmm. Kalau ada yang tahu cara menutupi GPU-nya, aktif, sayang banget sih. Untuk tampilan ini sangat bagus. Ini masa GPU-nya nggak? bukan gpu-nya sih enggak fit bukannya enggak hmm, bisa ini hmm, enggak ada juga bahkan untuk pengaturan overdraw dua nya enggak ada juga cuman ada paksa empat kali MSI itu kita cek sekarang terakhir baterainya Tinggal berapa Tinggal 23% Boros banget One Man of Mega Legend Belum sampai satu jam Tapi Makan biaya apa semua Bukan baterai Oke okay lah Terima kasih. Bye bye